Ya, nggak mungkin ya umur tiga, tiga tahun itu, itu nggak masuk akal ya. Ada banyak lagi lah, tapi ya itu urusan dia lah gitu. Cuman saya kan orangnya perfeksionis, setiap kata-kata itu saya teliti banget banget. Dulu saya sering eh, bersinggungan dengan orang, cuman karena perkataan karena saya mengkoreksi. Kalimatnya harus benar-benar pas kalau ngomong sama saya ah, karena wow. saya sangat perfeksionis orang ini. Mantap. Keren keren. Saya orang biasa bu. Saya tidak perfect. Itu saya, tiga bulan yang lalu saya ya. Saya penuh dosa. Ini ini masih sebulan yang lalu panjang banget ya. Kalian bisa lihat lah. Kalian bisa lihat di play, di community itu. Aduh lama banget nih. Oke sambil kalian menca sambil begitu ya. Sambil cari kita ke videonya aja dulu deh. Kelamaan. Pokoknya kalian lihat nanti di situ saya sudah menantang dia. Saya tantang Ibnu Kalam ya. Telepon sekarang Kak Ibnu Kalam. Kamu harus buktikan kalau memang kamu benar-benar mau masuk Kristen ya. Saya tantang nih siapapun yang kalian punya nomornya. Karena tantangan saya sejak tiga bulan yang lalu adalah. Kalau memang benar Engkau Ibnu Kalam menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kamu harus berani mengaku. Bahwa Islam itu bukan ajaran Tuhan. Islam itu bukan bukan ajaran Tuhan ya Muhammad bukan nabi utus Muhammad Yasin kamu sini kamu masuk sini Muhammad Yasin masuk kamu kamu pendeta macam apa Hah? saya udah pernah singgung juga ini ya harus hati-hati makanya saya bilang hati-hati sama orang muslim ngaku-ngaku murtadin ngaku-ngaku ketemu Yesus muslim itu gampang banget seandainya kalian buka mata kalian gitu dan saya melihat banyak orang tolol di grup-grup kristuber -grup itu yang percaya aduh murtadin mengeluh-eluhkan. Aduh, bukan saya merendahkan Murtadin karena tidak semua Murtadin, tapi mayoritas Murtadin yang di situ itu. Aduh, Tuhan capek. Saya bilangnya, "Muhammad Yasin, kamu kalau pendeta, enggak pernah saya dengar ada pendeta yang Muhammad Yasin yang bilang Islam itu, Islam itu mulia, Islam itu ajarannya ajaran mulia, Muhammad itu mulia." Oh, Kristen atau apa? Pendeta itu ya, hamba Tuhan harus bicara iya di atas iya. Lalu dia dia bilang, ada yang bertanya sama dia. Lalu bagaimana kalau muslim ini orang FPI, ajaran muslim kan begini, ajaran muslim. Dia bilang, enggak, muslim itu enggak mengajarkan begitu. Muhammad itu enggak mengajarkan gitu, Muhammad itu mengajarkan yang mulia. Lalu kalau Muhammad itu mulia, ngapain kau masuk Kristen? Tapi kan orang nggak ada yang mau dengar ini. Orang kan cuma dengar kesaksian, oh begini begini, tapi pastor Sarah enggak begitu. Saya kalimat itu, saya penting, saya ingat. Saya catat. Silin si Lindsay itu lagi bilang tuh. Linsi. Dia ngaku-ngaku pendeta lagi. Tapi mereka ini penganut tunggal, karena itu adalah penganut tunggal juga nggak pernah diutak-atik. Tapi seorang peserta dicariin itu alamat saya di mana, saya pelayanan saya di mana, gereja saya namanya apa, dicariin. Karena saya bukan penganut tunggal, tapi mereka ketika mereka itu melakukan kesalahan, ngaku-ngaku pendeta, ajaran yang disampaikan salah, sesat. Mereka nggak ada yang utak atik itu, karena apa? Mereka penganut tunggal, makanya saya bilang, Joshua Teu. Sepertinya dia benar ketika mengatakan kalaupun ada setan, ada iblis datang kepada penganut Tritunggal ini dan bilang aku percaya Tritunggal langsung dipeluk sama mereka. Itulah mereka ini, fanatik doktrin. Lihat itu selinting, aku ngaku pendeta. Acaranya apa? Dia bilang dibaptis, baptis air, boleh berkali-kali, boleh berkali-kali. Lalu ada yang ada yang bertanya. Bagaimana kita tahu baptisan itu, baptisan air itu benar. Bukannya baptisan air itu sekali aja. Dia bilang bisa berkali-kali. Kalau hidupmu nggak berubah berarti baptisannya salah. Kok baptisannya yang salah? Kalau kau udah dibaptis tapi hidup nggak benar berarti memang kau bajingan. Bukan baptisannya yang salah. Tapi itu mulut silinsih. Makanya saya bilang ada beberapa murtadin yang saya kenal ya, baik. Saya bilang sama dia, belajar Alkitab yang benar ya. Tinggalkan Islam itu nggak cukup. Karena ketika orang menyerang dalam imanmu, kau nggak salah bicara. Bahkan ada lagi murtadin itu live lagi bilangnya. Waktu dituduhkan tentang Paulus pembunuh. Pembunuh itu bukannya sifat iblis. Dia bilang iya sifat iblis. Tapi kan ketika ketemu dengan Tuhan Yesus, diubahkan. Karena nabi-nabi yang dulu juga membunuh, rasul-rasul juga membunuh, bukan cuma Paulus, tapi ketika ketemu dengan Tuhan Yesus mereka diubahkan. Di mananya? Di mana tertulis nabi-nabi siapa? Nabi orang Kristen mana yang pernah membunuh? Coba, coba, coba. Itu murtadin tuh yang ngomong tuh. Merusak kekristenan, menghancurkan kekristenan dari dalam. Hati-hati. Gampang banget jadi pendeta. Kerang lihatnya. Jadi saya nggak ngerti ya, ini dia gereja mana, dari mana, pelayanan di mana, kok gampang banget terus langsung jadi ambat Tuhan. Jadi kayak di gimana ya, jadi nggak ada bedanya sama mereka yang mualaf itu terus langsung jadi ustadz. Kita dengar video ini. Setia menonton di channel-channel Pak Yusuf Manukulu, atau di channel kita percepat ya pas percakapannya dia. Telepon Ibu Uti, Watimena dan juga Pak, Pak Muhammad Kace. Manakala pada waktu itu Pak Muhammad Kace sedang siaran bersama dengan Bu Uti dan waktu itu Pak Ibnu Kalam masuk dan langsung saja Bu Uti memberikan tantangan kepada Pak Ibnul Kalam memastikan apakah ia benar-benar sudah terima Tuhan Yesus atau belum. Karena memang sudah ada berita yang beredar bahwa Pak Ibnu Kalam sudah terima Tuhan Yesus. Beberapa waktu lalu dipimpin oleh seorang hamba Tuhan. Dan dalam video ini adalah bentuk konfirmasi di mana Pak Ibnu Kalam benar-benar telah menerima Tuhan Yesus. Langsung saja kita dengarkan videonya berikut ini. Wah mantap ya. bukti menerima muhammad kalam. Katanya menerima Tuhan Yesus, dia nggak ada. Bilang nanti kita lanjutkan ya, ya, Pak Ibnu. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Semua kelihatan serius. ya? Ya, ya, Iya, ya. ya, saya juga mengkritik itu yang Pak uh, Sun. Seharusnya tidak ngomong seperti itu, itu bagaimanapun yang namanya wanita itu, harus perasaannya. anda boleh kita ngomong begitu, bahwa <tik> saya suka, pun oh ya, Tidak boleh, sangat tidak boleh. <tik> perlu saya sampaikan kepada Pak Haji, itu, itu ada di dalam kita pikirnya itu, yang perlu sangat dikritisi itu, kita pikirnya Iman Sapi. Itu tertulis ya, itu, orang islam yang mencuri babi tidak dihukum. Nah itu yang harus anda kritisi juga. Tuh. Kegerangan banget. Ketika dia ngomong begini, feeling saya nggak ada. Hilang feeling saya enggak ada. Harusnya kalau misalnya, aduh kalian, makanya saya bilang ya, hiduplah dalam Kristus supaya kita kalau dalam Kristus kita itu penuro dan kita akan bisa tahu mana ini yang benar, mana enggak. Terus mana dari Tuhan, mana dari setan, mana yang yang dibuat-buat, mana yang yang real gitu loh. Karena kalau dilanjutkan, ini dari dia bilang tadi, di muslim itu banyak yang harus diperbaiki, ini, ini, ini. Tapi setelah kalimat-kalimatnya, dia tetap juga gak menunjukkan kalau dia kristen. Kita lanjutkan ya. Dan orang ini udah happy banget tuh, rasanya menurutnya mereka, Ibu Uti ini udah benar-benar memimpin doa, doamu aja kacau bu. Statusnya apa sih ini dia selain menjadi murtadin, dia pendeta juga, kayak si KC ini. Atau kayak si Muhammad Yasin juga gitu. Ini tanda-tanda yang sangat jelas bahwa Pak Ibnu Kalam memang benar-benar telah meragukan agamanya sendiri. Terlihat dari pernyataan-pernyataannya manakala ia berkata bahwa dalam Islam ada banyak masalah. Dan ini adalah luar biasa sekali teman-teman karena tidak banyak orang yang berani mengungkapkan pendapatnya secara terbuka terkait dengan keyakinan dari agamanya. Nah inilah, iya. Saya ya, saya nggak pernah percaya sama orang muslim. Saya nggak pernah percaya sama orang muslim. Karena saya tahu kayak apa, keluarga saya itu, ya, masih ada muslim, 50% masih muslim. Saya tahu kayak apa mereka. Teman-teman saya, saya tahu. Sahabat saya, saya tahu. Saya bersahabat juga dengan orang-orang muslim, ada satu sahabat saya. Saya tahu. Jangan langsung gede kepala ketika ada seorang muslim itu begini. Orang dari bilang dia jelek-jelekin semua si mata aja, mereka boleh kok. Muslim itu juga dia ngaku-ngaku, dia saya udah terima Yesus. Lalu dia menikah, terus masuk Kristen. Setelah itu ketika menikah, dia balik lagi ke Islamnya. Itu bisa kok di Islam. Demi menghancurkan Kristen, demi membawa orang ke Islam, itu memang harus diajarkan di situ. Hati-hati saya bilang, ini banyak orang-orang yang mengaku-ngaku, dia murtadin, meninggalkan Islam, ketemu Yesus begini, setelah kalian dengarlah dari kesaksiannya, ada tuh kemarin itu, saya juga lihat itu ya, ada ibu-ibu. Adalah beberapa yang saya tahu juga orangnya itu, itu yang dilebay-lebay kan kadang kalau kesaksian itu belajarlah padanya dan itu pas kebetulan ada orang saya juga nonton itu videonya mungkin kalian juga ada nonton video itu ya bahkan dia orang orang Kementerian Agama ternyata muslim ini dan dia tahu bagaimana prosedur orang naik haji dia pakai bilang garuda yang mana itu adalah maskapai yang hanya untuk orang yang dipakai pemerintah dan dia bilang link apalah aduh parah banget jadi makanya ya aduh please deh apa sih untung kalian ngaku-ngaku gitu loh ada juga beberapa orang yang ngaku-ngaku eh, bilang saya udah ini ninggalin Islam apa begini-begini ujung-ujungnya apa minta duit minta duit juga ke saya Saya pun heran tuh ya Muhammad Muhammad Yasin itu itu setiap telepon bahkan nomor teleponnya namanya ya saya tidak mempermasalahkan ya, kalau kita memang saya akui, kita memang hamba Tuhan, pendeta makan dari pekerjaan kita, apa pekerjaan kita, pelayanan kita, namanya hamba Tuhan. Tapi kayak gini nih, ini ya yang saya lihat ya. Kalau dia ini, yang kalian ini, nah saya ubah-ubah, nah ini. Ini, ini kan Pester Sarah ya, itu Muhammad Yasin, itu itu namanya selalu nomor rekening loh. Jadi saya nggak tahu gitu loh. Saya, saya terima telepon, ya. Saya telepon saya, ya. Kalau bisa, ada yang bertanding juga. Kalau bisa, sih, Muhammad Kalam ini. Saya utamakan si Muhammad Kalam ini telepon saya. Hati-hati, mereka karena gini, ya. Kalian, kalau kalian tahu, saya pun gak tahu tadi. Awalnya, kalau bukan Tuhan yang ngomong ke saya, ada banyak penyusup yang masuk ke situ untuk menghancurkan kekristenan dari dalam. Mereka gak bisa gagal di dalam perdebatan. Karena banyak orang udah mulai mengerti Muslim itu Islam dibuka buka kan, dibuka dibukakan semuanya, dibongkar. Banyak orang mutat karena adanya youtube itu seperti ini. Kita bongkar semua. Bagi orang yang cerdas dia akan tahu, menyelidiki, dan akhirnya dia meninggalkan Islam. Tetapi bagi yang bodoh dia akan tetap di Islam. Tetapi bagi mereka, belum tentu mereka itu rela hati. Mereka bisa mengaku-ngaku dan kalian terima saja. Iya Bu. Halo Bu menghancurkan kekristenan dari lagu, dalam, lagu, lagu, lagu. menyesatkan dalam hal pengajaran. Ayo lagi lagi. Ya, Udah saya, saya kasih bu, dikasih di WA. Ada saya kasih. Dan ini WA. lucunya ya, kalau saya nggak tahu yang... Utiwati Mena ini, kalau dari yang... namanya kayaknya dia ya, bukan asli orang itu. Kristen ya, namanya agak-agak bau Islam ya. Saya nggak tahu ini ya, saya nggak ngikutin. Bukan, uh, enggak, enggak. Perjalanan Tadi saya kirim WA yang yang tadi saya telepon Tapi Ibu. sepertinya dia itu. salah satu murtadin juga nih ya, yang bukan dari mantan Muslim. Itu. Coba cek aja Bu, ya, tujuh, tujuh, adalah, itu saya ada live. Yang Nanti saya, saya kasih, herannya, muslim-muslim ini, ini kan mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus, diselamatkan itu meninggalkan Islam karena berjumpa dengan Yesus. Kok setelah udah gitu mereka kok jadi penganut Tritunggal gitu loh. Mengganti nama Yesus menjadi Allah Tritunggal dan dia berdoa dalam nama Bapa, bukan dalam nama Yesus. Jangan kalian berpikir ya. Penganut Tritunggal itu udah pasti benar, memang mereka percaya Yesus Tuhan, tapi dia bukan percaya bahwa Yesus satu-satunya Tuhan yang Alfa dan Omega. Itu itu bukan bukan ajaran yang benar menurut Tuhan Yesus. Ketika dikatakan Yesus itu adalah Tuhan yang turun ke dunia menjadi manusia, Tuhan yang turun ke dunia, emang ketika Tuhan itu turun ada berapa Tuhan yang tinggal di sorga itu? Kan pikir aja coba pakai otaknya. Ya cuman dia itu Tuhan satu-satunya. Kita lanjutkan ya. Saya tertarik sama yang garis bawah tadi ya. Menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat. Enggak, dia enggak menerima Tuhan Yesus sebagai Juruselamat. Tapi dia menerima Bapak, dan itu pun doanya entah doa apa. Dan kalau orang sudah ada di titik ini, nah bagi sekelompok orang Islam tentu orang ini digolongkan sebagai orang yang keluar dari agama Islam. Dan saya yakin Pak Ibnu Kalam bisa sampai di titik ini, itu berawal dari aktivitasnya selama ini yang senantiasa mendengarkan, menyimak, bertanya, berdiskusi di dalam setiap acara-acara live yang diselenggarakan di channel-channel Tristuber. Itu artinya bahwa apa yang dilakukan oleh para hamba Tuhan, oleh Youtuber Kristen melalui Youtube itu tidak sia-sia. Uh, Salah satunya adalah ada seorang Pak Ibnu Kalam yang pada sampai di titik ini berani mengungkapkan keyakinannya bahwa, bahwa, di dalam, bahwa di dalam agama Islam ada banyak masalah yang harus diselesaikan. Di luar sana saya yakin ada banyak orang seperti Pak Ibnu Kalam. Tetapi mereka barangkali saat ini sedang mengumpulkan sejumlah kekuatan untuk sampai di titik di mana Pak Ibnu Kalam berada pada saat ini untuk mengungkapkan sikap mereka bahwa di dalam agama Islam ada banyak persoalan, ada banyak masalah yang harus, yang harus diselesaikan. diselesaikan. Sekarang kita, kita lihat apa yang terjadi setelah ini. Bentar ya dalam nama Tuhan Yesus. Jadi supaya kalian tuh hati-hati, kita hati-hati gitu loh. Ini masih muter-muter ya. Bentar. dalam nama Tuhan Yesus sinyal dalam kenali Tuhan dalam nama Tuhan Yesus besar ya setiap hari gempa ya apa masih pak Yesus ya, itu, itu Tuhan ya ya eh, kapan iba ya, ya terkait eh, dengan masalah Ya, saya lebih suka baptisan roh yang dibaptis oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu memaptis dengan roh dan api. Nah, di sini juga kan penyesatan ya. Di dalam Alkitab tidak ada baptisan api. Itu cuman tafsir-tafsir orang. tafsir tafsir dari doktrin-doktrin tertentu. Tidak ada baptisan api di dalam Alkitab. Hanya air dan roh. Ya, baptisan api itu itu dari ajaran Katolik. Mereka percaya ada baptisan api. Ada mungkin gereja-gereja tertentu yang Kristen juga meyakini itu. Tapi sekali lagi saya katakan itu tafsir manusia, bukan ajaran Kristus. Tidak ada baptisan api. Cari di mana ayatnya yang ada hanya baptisan air dan roh, makanya dikatakan Tuhan Yesus itu, kalau kau tidak lahir dari air dan roh, kau tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan dia menolak untuk dibaptis. Masa di sini kalian nggak bisa lihat, ini orang bukan Kristen. Jangan mau dibodoh-bodohi. Dan saya terus terang, gak suka muka ketawa Ibu ini. Kelihatan tololnya, Bu. Amin. Haleluya. Coba, amin, katanya, haleluya. Dia bilang si Muhammad Kalam itu gak mau dibaptis. Saya tidak mau dibaptis, saya hanya mau dibaptis Tuhan Yesus. Baptisan roh dan api, katanya. Amin, haleluya, katanya si Upi. Manusia macam apa, dia Telepon saya ya. Saya mau ada yang nelponin. Betul ya. Amin. Ya sudah. Sudah terima Yesus sekarang Pak ya. Pusirkan. Haleluya. Ini siapa nih ya? Si channel Joss ya. Piong admin hanya ingin menaikkan subscriber ya. Kita ingin meluruskan Bro. Atau apalah, bro, ya kita hanya ingin meluruskan kalau ada ajaran yang seperti ini, yang membuat bilang orang tolol, bilang orang yang nggak benar, apakah itu pastur? Kita, apa adanya? Kalau salah, salah. Ini ada, sudah banyak di bawah ini. Kita klarifikasi dengan pastur Yosua. Nanti mungkin Bu Uti juga masuk. Ini tidak, saya bilang, ini tidak ada dolarnya, ini saya tidak kasih iklan. Kalau ngomong hati-hati. Supaya orang ini tidak terlalu juga banyak menghancurkan orang-orang. Ibu Uti dibilang tolol. Pak Pastor Yasin dibilang sudah apa? Ini kawan-kawan kita semua. Memang dia siapa? Ibnu Kalam bukannya kita support, kita doakan supaya dia menerima Roh Kudus. Ya. Jangan kalau dia memang oneness, jangan dia hina Tritunggal. Karena Tritunggal pun tidak akan menghina oneness. Hanya salib Kristus kita di tengah-tengah. Saya baru tahu nih ada oneness, ada Tritunggal apa sih? Di Alkitab, sesuai Alkitab. Udah kayak kesetanan Tritunggal itu. Apa-apa, belum lagi Joshua Teu juga. Saya orang baru. Saya orang awam, tapi kalau lihat kayak begini modelnya, pakai label-label hamba Tuhan, saling menjelekkan doktrin. Apa-apaan ini kayak begini? Ngapain nyari naikkan subscriber? Ngapain? Nah, cok aja nonton dulu. Nonton bagus nggak ini? Kata-kata orang ini gitu loh. Maksudnya, Pak Piong ini. Bagus nggak supaya ini tidak tidak lagi dia sembarangan ngomong, memakai label-label pastor, ya. Bagaimana kita mau jadi terang? Kalau begini sifatnya, begini orang-orang begini dia di, di di ini lagi dipublikasi lagi kan? Bagaimana dia menjadi pelaku Firman? Kata-katanya sudah tidak bagus, mencela orang. Kecil lah, kalau jadi mau subscriber kecil lah. Ya. Kecil. Ini tidak ada iklan, tidak saya kasih iklan. Ya. Dengar dulu aja dengar, ya, nonton. Kan gratis nonton. Lihat, oh ini. Wah, memang ini nggak bagus. Kita luruskan, kita doakan. Ya, karena mulut itu berbahaya. Apa yang kita ucapkan itu itu pasti ada dalam hati. Jangan pakai-pakai nama Tuhan Kalau perilakunya dari eh, Tidak mencipirkan firman ya, Membilang orang tolol Apa itu? Aduh Saya ini bukan hamba Tuhan Tapi Saya tidak Aduh Ya mudah-mudahanlah ke depan ya Saya berdoalah Saya tidak ada kata-kata begitu ya Walaupun orang itu bisa dibilang begitu Tapi ya Walaupun saya ada kata-kata kemarin Saya minta ampun Tapi saya belajar Jangan seperti ini Ya, saya bukan pastor, tapi janganlah, aduh, saya merinding dengarnya, saudara, bukan masalah subscriber kecil, subscriber, tapi kita lihat pelajaran yang diambil. Ini ada orang semua di, ini udah ngumpul semua di bawah, ini mau naik, ya, pastor Joshua juga ada gitu loh. Kan kita kasih kesempatan dia, yang dibilang dia bagaimana bagaimana, ya, e, tampilkan rekening, kita lihat nanti. Apakah Pastor Yosua itu uh, pelayanannya bagaimana? Nanti akan saya tampilkan. Ya, dia membagi berkat ke jalan-jalan. Nanti saya tampilkan. Jadi kalau kita tidak bisa uh, membaca orang, ya jangan kita menjas orang jelek. Ya, murtadin, murtadin, dibilanglah bagaimana. Coba saudara-saudara lihat, ya perhatikan baik-baik. Murtadin ini harus kita angkat. Petobat baru ini harus kita angkat. Ya. Walaupun belum sempurna, tapi kita angkat. Kita doakan, kita dukung. Jangan Anda menjas tidak baik. Apalagi bawa-bawa label pastor. Kalau kata-katanya halus sih tidak apa-apa. Tapi kata-kata begini, saya saja sampai merinding dengarnya. Ya, Mudah-mudahan sampailah videonya. nih. Yang baiklah ya, kalau kita berbicara di chat. Yang baik ya, anda lihat dulu videonya ya, bagus ga ini ya karena dia menampilkan juga di publik ya kita tanggapi di publik, apalagi ada orang yang disebut-sebut kita klarifikasi di publik kan ya, begitu iya memang sudah terkenal dia tidak ininya saya sudah sudah banyak juga orang bilang bahwa orang ini bahaya mulutnya gitu loh. Makanya tidak dia bilang, "Mana nih yang nelpon? Tidak ada orang mau masuk." Bagaimana kok mau masuk? Kata-katamu tidak bagus. Ya, koreksilah. Walaupun pastor koreksilah. Koreksi. Piong ini tidak apa yang salah. Kalau saya bisa bukan saya bisa luruskan ya, kita bersama-sama kita meluruskan. Ya, walaupun pastor sendiri. Hati-hati bobo nama pastor, ngomongnya kayak begitu jadi berhenti dah. Ya, nanti kita berdoa ya, Pak. Lihat ya. Kalian mungkin nggak pernah melayani orang pelayanan pelepasan. Melepaskan orang dari keterikatan dari roh jahat, mengusir-ngusir setan, mungkin kalian belum pernah mengalami pelayanan kayak gitu ya. Tapi ini untuk kita belajar sama-sama ya. Saya mengedukasi kalian semua. Untuk kalian yang supaya tahu pekerjaan setan. Kalau kalian lihat di dalam Alkitab pun, setan itu tahu Yesus itu. Yesus itu dia dia tahu. Dan dan setan itu juga bisa ngomong. Hai hey, engkau anak Allah, dia bilang. Tapi saya enggak mau sebut kata Allah ya. Karena Allah itu adalah um, raja setan yang disembah oleh di Arab itu ya. Jadi Tuhan, hai hey, engkau anak Tuhan, dia bilang. Itu gelar, gelar yang disematkan kepada Yesus yang bawa dia adalah Tuhan itu yang satu-satunya Tuhan yang dulu yang turun ke dunia yang diberikan sebagai anak manusia makanya digelari dengan anak Tuhan atau anak Allah yang kalian kenal ya Nah iblis saja bilang itu ketika iblis itu datang e, ketika Yesus melewati orang yang kerasukan roh jahat ya yang di ya, saya berdoa, pak. bisa mau mau mau ikuti ya. saya berdoa pak ya ikuti saya berdoa ya saya berdoa, pak. Ya, Pak. Mari, Mas, ke depan dulu. Buatlah walaikumsalam, ya, Bapak di sorga. Ya, Bapak di sorga. Nah, Bapak di sorga. Terima kasih untuk Pak Kalam Tuhan ya. yang dilengkapi. Terima kasih. ya, untuk untuk saya. Ya, ikutin Pak, untuk saya. Untuk saya, yang, yang telah, untuk saya, yang, telah, yang telah, yang telah, engkau, yang telah, yang telah engkau lawat, engkau lawat yang kalah kau lawan. Ya awal. terima kasih. Ya terima kasih Tuhan. Oh, iya. Terima kasih Tuhan. Dengan ini, dengan ini. Ayah Pak. Saya, saya. Dengan ini. Saya, ya dengan ini saya. Saya, saya. Menerima, ya menerima engkau. Saya menerima engkau, menerima engkau. Menerima sebagai engkau. Tuhan dan juru selamat saya sebagai Tuhan, sebagai Tuhan dan juru selamat, dan juru selamat saya. saya masuklah amin ya, haleluya, amin, amin. ya, masuklah dalam masuklah. Ya. masuklah dalam hati saya ya, amin Ya, ya. Pak. Kalau sudah ada di saya, ya, dan amin. Ya, dan jadi lagu lama saya. <saya> halo, nah, ya, halo, iklan, iklan. udah itu aja videonya, ya, semuanya. karena tidak berpengetahuan karena kalau yang menolak pengetahuan itu kata Tuhan tolol saya katakan tolol ini yang namanya doa kalian dengar Bapak di dalam surga terima kasih untuk saya saya menerima engkau sebagai Tuhan Bapak yang maha. Dia pun cuman bilang Tuhan, Tuhan. Banyak ada banyak orang menyebut dengan Tuhan, Tuhan. Menurut Hindu Tuhannya itu ya Dewa Brahmana, Dewa Siwa. Menurut Buddha ya Dewa, Tuhannya itu ya Dewi Kuan Im. Terus Dewa, Dewa siapa lagi tuh, si atau siapa gitu. Muslim juga gitu, mengaku Tuhannya ya situ, si Allah Subhanahu. Lalu dia habis, aduh Tuhan Yesus. Menganggap Tuhan-Nya sebagai pribadi kedua, hanya sebagai utusan. Mereka tidak menyembah aku sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup. Waktunya nggak lama lagi. Ini tahun terakhir. Generasi terakhir. Saya tidak akan bilang tanggal berapa, bulan berapa. Tapi Tuhan katakan... Pintu kasih karunia Tuhan akan ditutup bagi semua orang, termasuk bagi saya. Saya pun harus menjaga hidup saya, tetap setia sampai akhir. Lihat bagaimana ini, ini kan tolol ini. Dan ini makanya saya ajarin kepada kalian ya. Saya ajarin bagaimana doa yang benar. Tentang bagaimana kita memimpin seseorang untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ketika kita menemui orang-orang begini di penginjilan kita. ya, Ketika kita menemui orang-orang di penginjilan kita. Karena ini sekali lagi, amanat agung untuk kita penginjilan itu bukan tugas saya saja. Seorang hamba Tuhan dan juga di dunia penginjilan. Bukan tugas-tugas pendeta saja. Ini tugas semua orang. Nah ketika kita mendapati ada orang yang ingin menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, jangan kalian langsung terus lari mencari pendeta. Kalian pun bisa mendoakan mereka.